Ayo, ayo diborong! Bagus Assalamualaikum, guys. Lihat sini lagi diskon, aku belum sempat lihat di sana, dan kebanyakan yang beli orang Indonesia. Lihat di sini lagi diskon, aku belum sempat lihat di sana. Dan kebanyakan yang beli orang Indonesia. Aku tuh pengen banget yang ngadain giveaway yang langsung beli di sini Halo. hadiahnya. Insya Allah nanti mau aku kirimin barang lagi. Lihat, wah, 1000 pilihan. Halo. cuma suka di Oh, pichaho. Kainisha. Oh iya ini iya, bagus tahu tinggi kayak gini enak mbak tinggi gini kan lagi masuk umum Oh lah. <tuk> <tuk> di sini ya harga berapa 200 ratus NT itu kalau uang Indonesia-nya seratus ribu tapi ya cukup awet aku sering beli produk-produk seperti ini sampai 2 tahun tiga tahun itu emang awet loh paling rusak bawahnya aja karena setiap hari kan kita pakai bagus bagus banget seng ya, ini ada yang mahal ya ada ayo mba diborong mba oi ditian buto yo liang pai bu iyang oh itu nia sampai pai cio 比拉好看 comment 今次我送給你好不好 aksesoris juga ini serba berapa itu? Eh aku nggak izin aku. ke bos aku. Sana juga <laughs> Ini belakang dekat orang tiap hari ke sini. lagi tidur. Jam 10 aku waktunya aktivitas. Aku Hmm. Dua ratus udah paling murah dua ratus dua puluh lima, dulu ratus dua puluh lima, dua ratus dua puluh lima, dua ratus dua